Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama channel youtube blind project channel youtube paling klien se-Indonesia ya. di video ini saya ada di uh, mas Joy, potong rambut mau potong rambut guys, model apa? yuk kita lihat aja, terserah mas Joy. model kuncung nah, sebenarnya permintaan saya ini ya model kuncung kayak zaman BN itu ngarani kuncung Bagaimanakah rambut model kuncung? mungkin bagi teman-teman yang gemar bola Pak Imam ya itu tahu seperti Ronaldo Ronaldo, Ronaldo Luis Brazil. Nazario eh, Ronaldo Brazil. Brazil bukan Cristiano Ronaldo ya tapi Ronaldo Luis Nazario, langsung sikat Pak Imam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim lancar jaya amin jadi kalau dulu waktu masih kecil itu pakai otok-otok gitu wak, wak. kalahnya sekarang jaman canggih serba listrik load dulu masih manual, otot kotor kotor itu apa namanya? ya otot kotor, guys. otot kotor. alat cukurnya itu kayak menggunakan gunting, otot kotor. potong pak master. oh iya pak, itu harus biar rambut-rambut itu enggak masuk. Jadi untuk teman-teman daerah Lumajang Selatan, tepatnya Konir Tempeh Sumberjati, langsung datang ke Mas Coy Potong Rambut depan lapangan Sumberjati, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Dijamin potong bagus sesuai permintaan customer. dar habis asar ya Pak Bro. <SILENCIO> sampai Oke, habis asar sampai secukupnya biasanya. Kadang jam 10, kadang yang 9, tergantung food untuk kepala saya ini memang agak apa ya Pak kulit kepalanya agak uh, kurang sehat menurut saya jadi gampang berketombe walaupun pakai sampo apapun ya setiap hari tetap makanya saya memutuskan untuk tidak bergondrong lagi itu gondrong saya tahu cuman waktu dibotakin di sini alias digundul lupa nggak bawa kamera di sekarang potong kuncung aja biar kembali mengenang masa kecil. Cuman SD dulu sering potong kuncung, kemudian mulai masuk SMP sudah agak modis sih, jarang potong kuncung, sekarang kepingin lagi. Entah kenapa ya, ya bulu-bulu di saya ini cepet panjang. Tuh, untuk... so <telosok> bulu kumis dan jenggot ini nanti bonus ini teman-teman. Bonus potong kumis nanti. Atau mungkin sekalian jenggotnya ya dihilangkan nanti. Oh, siap, Master. Oh, siap. Siap, Master. Atau dirapikan aja. Siap, master jengkotnya sudah lebat ini ini Master? oke okay. ini master catur green master green master green itu hijau master itu yang dipakai untuk tutup mulut itu masker pak lah, masker pak ya, yeah. iya, <laughs> masker, mantap, pokoknya di sini sesuai request, mantap. Kramptoi seperti yang geli Gimana, Mas? Potong muncul sudah selesai. Oke, dibersihkan dulu pak. rambutnya Selesai sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kita potong ujung dipersembahkan oleh Mas Imam Joy. Potong rambut, jangan lupa depan lapangan untuk terjadi. Oke, Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.